Halo semuanya, aku Rian, balik lagi dengan aku Yes, hari ini gua mau ngebahas tentang sesuatu yang beda nih guys Yang belum pernah gua bahas di episode hormat sebelumnya Biasanya, youtuber-youtuber horor atau konten kreator horor yang bikin konten di youtube Mereka tuh cari konten ke tempat-tempat angker Kayak ke kuburan gedung kosong, rumah kosong, bekas rumah sakit, dan segala macam Tapi, ternyata ada youtuber-youtuber horor yang mereka itu sangat beruntung guys Karena rumah mereka sendiri itu udah cukup angker Kayak youtuber-youtuber yang bakal gue bahas di video kali ini. So, gak selama-lama kita langsung mulai aja videonya. Oh, Jujur ya, saking banyaknya gue bikin episode hormat, gue tuh udah lupa guys pernah bahas youtuber ini di episode hormat yang mana. Tapi gue tuh ingat banget kalau gue tuh pernah ngebahas Doi. Anyway, Doi ini adalah Youtuber bapak-bapak gitu dari Amerika yang ngaku kalau rumahnya itu angker banget. Tapi pengakuan Doi ini disertai dengan banyak bukti di video-videonya. Banyak banget penampakan-penampakan yang super creepy yang terekam di rumahnya. Biasanya penampakannya itu kayak bayangan hitam dan siluetnya itu persis banget kayak orang. Padahal Doi mengaku kalau Doi itu tinggal di rumah itu sendirian. Penampakannya itu cukup ekstrim ya menurut gue. Karena nggak cuma diem guys, kadang tuh gerak, jalan, bahkan pernah loncat dari jendela. Dan baru-baru ini, Do itu update video lagi, dimana ada sebuah penampakan yang cukup creepy yang terekam di basement rumahnya. the what the hell Is that? Ada sebuah bayangan hitam yang kayak loncat masuk ke sebuah lubang yang ada di basement rumahnya. Dan gerakannya itu cepet banget. Gue yakin banget kalau yang tadi itu bukan binatang ya. Nggak mungkin kalau yang tadi itu kucing atau tikus. Karena siluetnya nggak kayak gitu. Gak cuma itu selama di basement Doi juga sempat foto beberapa kali Sekitar 30an foto Dan ada salah satu foto yang cukup aneh Dimana ada penampakan kayak wajah Kayak topeng gitu Yang muncul dari lubang yang sama dan ngeliat ke arah bapak ini Tapi dua penampakan yang tadi itu masih belum seberapa guys Suatu malam tiba-tiba bapak ini tuh kebangun tengah malam Karena ngedenger kayak ada suara orang yang lagi ngobrol di ruang tamu rumahnya Doi coba turun ke bawah dan langsung nyalain kamera buat ngerekam dan pas Doi nyampe di bawah ternyata Doi nemuin kalau tv-nya itu nyala sendiri Nah mungkin dari suara TV inilah kedengeran kayak ada suara orang yang lagi ngobrol tapi nggak cuman itu yang Doi temuin Coba deh kalian perhatiin video ini baik-baik What the hell are you? Ada sebuah bayangan hitam yang siluetnya tuh persis kayak kepala orang. Do itu kayak berdiri di depan layar TV dan jaraknya tuh kayak deket banget. Dan pas bapak ini kaget dan nanya What are you? Sosok itu kayak langsung kabur dan ngilang. Tapi ngilangnya tuh kayak orang yang lagi ngumpet ke bawah kayak nunduk gitu, guys. Menurut gua video yang tadi tuh sebenarnya bisa aja settingan. Misalkan yang tadi tuh cuman temannya atau keluarganya yang disuruh buat pura-pura berdiri di depan TV karena ngilangnya tuh kayak cuman nunduk ke bawah gitu, guys. Tapi gue cukup pengen tau nih, gimana menurut kalian? Apakah penampakan yang tadi itu real atau cuma settingan? So, video yang kedua ini merupakan video jadul yang udah di ke Youtube tahun 2011, guys. Jadi udah hampir 10 tahun yang lalu. Tapi sekian lama channel ini ada di Youtube, Subscribernya itu dikit banget dan yang nonton videonya cuma segitu-gitu aja dari nama channelnya aja step basement 89 udah tahu kalau yang punya channel namanya Steph? dan Doi itu upload video-video dimana Doi mengaku kalau basement rumahnya itu sangat angker bahkan pas Doi lagi bikin video pertamanya di YouTube aja itu udah aneh banget guys banyak banget suara-suara aneh yang kedengaran di video tapi nggak jelas yang Doi bilang katanya sumbernya itu dari basement rumahnya di video berikutnya Doi itu juga ngasih lihat kelakuan anjingnya yang aneh banget pas ada di basement rumahnya. Anjingnya tuh kayak duduk dan sering fokus buat ngeliatin ke arah salah satu lemari. Padahal pas lemari itu dibuka dan dicek di situ sama sekali gak ada apa-apa. Pernah juga Doi cobain buat eksperimen. Dimana Doi itu kayak nyalain kamera tuh lama banget buat nge-shot keadaan di basement rumahnya. Dan tanpa alasan yang jelas tiba-tiba pintu lemari itu bisa ngebuka sendiri. Dan pada saat itu lagi ada temennya si youtuber ini nongkrong di basement rumahnya. Doi langsung ketakutan dan cabut dari basement itu. Tapi semua kejadian yang tadi itu gak seserem sama penampakan yang terjadi di video Doi yang terakhir, Dimana suatu hari Doi itu sempat ngevideoin temannya yang lagi asik main drum di basement rumahnya, buat dikirim ke salah satu temannya yang lagi keluar kota. Dan coba deh, sekarang gue pengen kalian perhatiin ke arah lemari yang ini. Yeah, understand? Stan. I, I won't break them. <laughs> Michelle's getting like really good at the drum. Ada sosok kayak orang yang berdiri di dalam lemari itu, dan do itu kayak pakai baju yang serba putih, guys. Ada juga versi yang bilang katanya itu sosok wanita tua. Sosoknya tuh terekam jelas banget di kamera, tapi kalian bisa lihat sendiri di video yang tadi. Mereka berdua tuh sama sekali gak ada yang sadar sama penampakan sosok itu, dan sekali lagi. Video ini diambil tahun 2011, guys. Dimana konten-konten setan settingan itu belum meraja YouTube kayak sekarang. So, gimana nih menurut kalian? Real? Atau fake? Polar guys. Video yang ketiga ini berasal dari sepasang pasutri yang aktif banget ngevideoin aktivitas-aktivitas paranormal di dalam rumahnya. Selama dua tahun terakhir, makin ke sini mereka ngerasa tuh kayak aktivitasnya makin ekstrim. Dan semua video, -video itu direkam pakai kamera home security. Dan biasanya diambil pas mereka lagi tidur, entah tengah malam atau subuh. Jam-jam itu dipercaya sebagai waktu di mana energi goib tuh lagi kuat-kuatnya. Dan pernah suatu malam, ada kejadian yang aneh banget. Ada beberapa furniture di rumah Pak Sutri ini yang bisa gerak sendiri. Di lantai satu ada sebuah sofa dengan ukuran yang sangat besar yang bisa gerak sendiri. Kayak ada yang ngegeser. Padahal sama sekali nggak ada orang di video yang tadi. Gak cuman itu, pas mereka berdua lagi tidur bareng anjingnya, si anjing ini tiba-tiba kebangun tengah malam. Dan kayak nole, -nole gitu. Seolah doi itu kayak ngelihat sesuatu. Gua nggak tahu ya kalian sadar atau nggak, tapi di video yang ini tuh ada sebuah penampakan guys. Ada sebuah bayangan putih yang kayak lewat di depan kamera CCTV ini. Bahkan si anjing ini juga sempat kaget sama sesuatu yang sama sekali nggak kelihatan di kamera. Di malam yang lain, ada fenomena poltergeist lagi yang nggak kalah creepy. Pas si suami lagi tidur di sofa ruang tamu, tiba-tiba ada boneka teddy bear yang bisa terbang sendiri dari ujung ruangan. Seolah boneka itu kayak ada yang melempar. Dan gak cuma itu, selimut yang dipakai bapak ini tuh juga seolah kayak ada yang narik. Kayak ada yang ngegeser. Sampai selimutnya itu melorot turun ke bawah. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, doi itu tidurnya pulas banget. Bahkan sama sekali gak ada gerakan. So yang pasti selimut yang tadi itu bukan gerak karena doi. Sebelumnya gue udah pernah bahas video Doni ini di salah satu episode hormat Tapi baru-baru ini ada video dari Doi yang creepy banget menurut gue Dimana penampakannya itu muncul pas Doi ini lagi live streaming Jadi sedikit background cerita nih guys Doi itu sebenarnya ghost hunter Dimana Doi itu sering datang ke tempat-tempat angker kayak kuburan dan segala macam. Sampai satu titik dimana tiba-tiba Doi itu ngerasa kayaknya ada sosok-sosok dari tempat-tempat angker itu yang kayaknya ikut doi ke dalam rumahnya. Karena banyak banget aktivitas aneh yang terjadi di dalam rumahnya. Kayak lemari dapur yang bisa ngebuka dan nutup sendiri, benda yang jatuh sendiri, sampai ada penampakan bayangan-bayangan hitam yang sama sekali nggak bisa dijelasin. Dan aktivitas itu paling ekstrim terjadi di basement rumah orang ini. Sampai suatu hari pas Doi itu lagi live streaming di youtube Youtubenya, viewersnya tuh pada heboh karena ngeliat ada sebuah penampakan bayangan hitam. So, gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik. my god. Di video yang tadi dok itu live pakai kamera Xbox Kinect. dimana gambarnya tuh jadi ngeflip guys. Kalian bisa lihat sendiri ya poster yang awalnya ada di kanan jadi ada di kiri. Dan tiba-tiba di tengah-tengah live streaming ada sebuah bayangan hitam yang kayak lewat di depan Doni tuh cepet banget. Dan langsung aja viewersnya tuh pada heboh pas ngeliat ada bayangan itu. Karena mereka masih ingat sama penampakan doi yang viral beberapa waktu yang lalu, di mana di basement rumah yang sama ada sebuah penampakan bayangan hitam yang kayak terbang, Kerekam kamera home security gitu guys. So, menurut mereka bisa jadi ini adalah sosok yang sama. Dan gue ngerasa kayaknya ini bukan settingan ya. Yang pertama, daun itu tinggal sendirian di dalam rumahnya dan cuman ada anjingnya aja. Dan yang kedua, gimana caranya settingan bikin bayangan hitam terbang kayak yang tadi tapi sendirian? Video yang terakhir ini berasal dari Polandia So ada seorang cowok yang tinggal di pinggiran kota di negara Polandia di mana rumahnya itu deket sama hutan guys Bahkan gak jauh di belakang rumahnya itu langsung hutan belantara Nah karena di belakang rumahnya tuh hutan, jadi Doi itu juga cerita kalau pas malam biasanya Doi itu sering ngedenger ada suara-suara aneh. Awalnya Doi itu mikir kalau itu mungkin aja suara hewan. Tapi suatu malam Doi ngerasa tiba-tiba suara itu tuh kayak makin deket ke arah rumahnya. Jadi malam itu Doi ngeberaniin diri buat keluar dari rumahnya dan ngecek ke arah sumber suara itu. Doi pingin ngelihat hewan apa sih yang belakangan ini tuh teriak-teriak di deket rumahnya. Di video yang tadi, Do itu ngelihat sesosok makhluk tapi bentukannya itu nggak terlalu jelas guys. Karena kayaknya orang itu juga agak takut buat terlalu deket sama sosok yang tadi. Tapi kalian bisa dengerin sendiri ya, suaranya itu creepy banget men. Kayak suara-suara makhluk di film-film alien gitu. Kayak suara binatang, tapi bukan. Walaupun penampakannya itu nggak terlalu jelas, tapi banyak netizen yang bilang kalau sosok yang tadi itu adalah crawler. Dimana crawler itu adalah sosok hewan kriptik yang tinggal di dalam hutan-hutan dan gua-gua yang jarang didatangi manusia. Biasanya hewan itu emang aktif di malam hari, tapi versi lain as always ya. Banyak juga yang bilang kalau video yang tadi itu cuman video hoax. Tapi meskipun video yang tadi itu real atau fake, menurut Gua videonya itu creepy banget, men. Oke okay, guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye -bye.